kucing singapura sejarah karakteristik dan perawatan kucing singapura merupakan ras kucing kecil yang berasal dari singapura meskipun ras ini relatif baru Kucing Singapura telah menarik perhatian banyak orang karena ukuran tubuhnya yang kecil, wajahnya yang lucu, dan sifatnya yang ramah. Artikel ini akan membahas sejarah, karakteristik, dan perawatan dari kucing Singapura. Sejarah, kucing Singapura pertama kali ditemukan di Singapura pada tahun 1970-an. Meskipun ada beberapa spekulasi tentang asal usul ras ini, tidak ada yang pasti. Beberapa orang percaya bahwa kucing Singapura adalah hasil persilangan antara kucing lokal Singapura dengan kucing Burmese atau Abyssinian, sementara yang lain percaya bahwa kucing Singapura adalah keturunan kucing asli Singapura. Pada tahun 1980-an, beberapa kucing Singapura dibawa ke Amerika Serikat oleh seorang wanita bernama Hal Mido. Dia kemudian membawa beberapa kucing ke Inggris, dan dari sana ras ini mulai menyebar ke seluruh dunia. Karakteristik, kucing Singapura memiliki ukuran tubuh kecil dengan bobot antara 2 hingga 4 kg. Mereka memiliki bulu halus dan pendek, dengan warna bulu yang bervariasi, seperti coklat, hitam, dan putih. salah satu ciri khas dari kucing Singapura adalah matanya yang besar dan bulat serta hidung dan telinga yang kecil kucing Singapura juga dikenal karena sifatnya yang ramah dan penurut mereka sangat suka bermain dan berinteraksi dengan manusia kucing ini juga sangat pintar dan cepat belajar mereka biasanya tidak agresif dan mudah bersosialisasi dengan hewan peliharaan lainnya termasuk anjing perawatan perawatan kucing Singapura relatif mudah karena bulunya pendek Kucing ini tidak perlu disisir setiap hari, tetapi perlu diberi makan makanan kucing berkualitas tinggi. Selain itu, kucing Singapura perlu diberi air yang bersih dan segar setiap hari, dan kandangnya perlu dibersihkan secara rutin. Kucing Singapura juga perlu diberi perawatan medis rutin, termasuk vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan berkala. Kucing ini juga cenderung mudah stres, sehingga perlu dijaga agar tidak merasa terisolasi dan diberi lingkungan yang nyaman dan aman. Kesimpulan, kucing Singapura adalah ras kucing kecil yang menarik perhatian banyak orang karena sifatnya yang ramah dan ukuran tubuhnya yang kecil. Meskipun ras ini relatif baru, kucing Singapura telah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi salah satu ras kucing yang paling populer. Kucing ini mudah dirawat dan perlu diberi perhatian khusus untuk menjaga kesehatannya. Jika Anda mencari kucing yang lucu, ramah, dan mudah dirawat, maka kucing Singapura bisa menjadi pilihan yang baik. Namun, sebelum memutuskan untuk memelihara kucing Singapura, pastikan Anda mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan perawatannya, seperti biaya kesehatan, waktu yang dibutuhkan untuk merawatnya, dan lingkungan yang sesuai untuk kucing. Kucing Singapura juga merupakan ras kucing yang cocok untuk keluarga dengan anak-anak kecil. Kucing ini sangat suka bermain dan berinteraksi dengan manusia, sehingga anak-anak bisa menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama mereka. Namun, seperti halnya dengan kucing lainnya, pastikan anak-anak diawasi saat bermain dengan kucing untuk mencegah cedera yang tidak disengaja. Dalam hal kesimpulan, Kucing Singapura adalah ras kucing yang menarik perhatian banyak orang karena sifatnya yang ramah dan ukuran tubuhnya yang kecil. Meskipun relatif mudah dirawat, kucing ini perlu diberi perhatian khusus untuk menjaga kesehatannya. Kucing Singapura cocok untuk keluarga dengan anak-anak kecil dan merupakan pilihan yang baik bagi orang yang mencari kucing yang lucu, ramah, dan mudah dirawat.